Saat lu coba lagi nih, ini gua udah sering banget lihat ini nih kemarin-kemarin nih. <laughs> Yang lagi rame, padahal Virgo nanci, kan? kenapa jadi? Siapa sih ini namanya Ivan Gunawan anjing Alright, alright, alright, alright Apa kabarnya hari ini, guys? Inala izin, walfa izin. Mohon maaf lahir batin ya Semoga kalian semua bahagia Dapat THR Semoga thr masih ada Yang nganggur, semoga dapat Kebaikan dari manapun Dapat THR dari manapun Dari tetangga, dari mama, dari bapak, dari ade, Dari siapapun, dari pacar Dan semoga thr masih ada ya Tapi kayaknya udah gak ada deh Hah? <laughs> reaction langsung aja apalagi kalau bukan reaction ya tapi sebelum itu jangan lupa dong di like comment subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang langsung aja ya di like di komen kalau kalian mau komen di like kalau kalian mau like Oke langsung kita meluncur reaction Oke ini dia gue dapet bahannya dari Twitter Twitter Twitter kalian boleh banget nih di follow akun gue biar gue jadi seleb tweet biar gue bisa ngalahin seleb seleb Instagram, gue aja nggak tahu siapa seleb Instagram sekarang ya. Seleb Instagram sih, seleb Twitter maksud gue, seleb tweet siapa gue nggak tahu, gue nggak ngikutin ngikutin amat sih sebenarnya. Sebelum kita masuk ke reaction ya, kali ini gue mau bahas dulu nih ini gue gatel banget ya sama ini ya. Tidak ada ampun, mau anak akap. AKBP ke anak jenderal ke ada Perbuatan pidana sikat Terima kasih Pak Polri Ya lagi-lagi belakangan ada Penganiayaan ya Yang kasusnya kurang lebih sama Kayak si Mario Dandi itu ya gua gak tahu sih ini Kasus-kasus kayak gini ketangkap sedih atau seneng Gue gak tau deh Karena kalau mau seneng ya seneng karena ketangkap sedih karena aku jadi makin banyak nih kasus-kasus kayak gini gitu jadi sedih juga kenapa dan rata-rata pasti HP pejabat <tuh> Oke langsung aja dah kita lupain itu ya gue cuma mau curhat itu langsung kita reaction kirimin meme terlucu yang ada di HP di galeri HP kalian kita scroll ke bawah, guys. Buat apa cepat-cepat duduk di pelaminan, sedangkan duduk di antara dua sujud saja kau lalaikan. Terbaik sekali, terbaik sekali. Kumis tipis, kumis tipis. Gokil mas-mas, kumis tipis buat apa cepat-cepat duduk di pelaminan sedangkan duduk di diantar dua sujud saja kau lalaikan itu kata-kata terbaik what's of the day hari ini kokil mas-mas <lalu> uh. komis TV ini memang kill ya okay, next apa nih kena halu nakal dulu baru sukses 20 tahun kemudian tetap Dari ngelem jadi gembel tetap anjing tetap enggak ada perbedaan yang enggak ada nakal dulu baru sukses itu kata-katanya siapa lu kalau mau sukses ya belajar sejak dini bekerja sejak dini tapi belum tentu juga sih kadang yang kerja aja belum tentu kaya kan cuaks <tuh> next apalagi nih santai dulu nggak sih ada apa nih Bentar, bentar. apa enggak ada suaranya dah <Sukri> Ternyata tadi Kabelnya bermasalah guys. Kita ulang ya, kita ulang ya. Jadi nggak masuk di headphone tadi suara aja. Oke kita ulang ya. Udah lihat, udah ketawa aja. Nilai ujian cewek 85 puluh lima, nangis. <tik> <tik> <tik> Nilai <Nangis. tik> <tik> ujian cewek tiga lima. ngajak banget <laughs> <ng <producer> <halla> <kawa> <tawa> <halla> itu ketawa ketawa kemerdekaan ketawa ketawa jahat ketawa ketawa aduh. Ay, lucu banget anjing. ini lagi siapa ya mana giginya enggak lengkap lagi anjing dulu coba dulu coba ketawa-ketawa <laughs> dukun anjing dukun yang berhasil atau enggak nipu temen yang berhasil atau minjem duit yang berhasil wah o -o -o. ada niat jahat dibalik ketawa itu anjing Oke, next. Aku ingin berbagi bahan, tertawa bersama kalian. Oke, okay. tumbuhan yang hidup di air. Sob, kenapa? Sob, tumbuhan yang hidup di air. Dia nggak hidup, itu udah dipotong-potong, udah mati, udah mati. Tolong, next. GNP aku anak sehat jiwaku enggak <laughs> Wah kena mental health tanya. Next Kalau kau juga orgil sorak hore hore Kenapa orgil avisial taken takenan batin Pakai headset anjing habis itu headsetnya dipake temen lu atau enggak itu punya temen lu anjing dari upil ke idung dari upil ke hidung gak salah dari hidung ke kuping maksud gua ngaco nih orang orangnya tipu terus ngomong tipu terus oke okay, next apa nih tempat tinggalnya manusia twitter gang alter Iya, yeah, ya yeah. orang-orang Twitter rata-rata pada pakai alter buat ngatweet atau ngata-ngatain orang, atau berbicara yang tidak, tidak, dan bukan-bukan. Ya, itu sangat tidak dicontoh, sangat tidak dicontoh, sangat tidak boleh dicontoh. Ya, adik-adik, ya astagfirullahaladzim, <laughs> hahaha, gak pakai baju, so anjing enggak pakai baju enggak pakai baju jadi kelihatan aurotnya enggak disensor Wuh, wuh. next saat lucu banget lagi nih ini gua udah sering banget lihat ini di kemarin kemarin nih yang lagi rame padang Virgo anjing gaji kenapa jadi di sini namanya Ivan gunawan anjing ya mirip sih gendut-gendut ya, tapi mukanya beda, warnanya juga beda. Topinya sama, pakaiannya kadang-kadang sama, no item pakai topi hitam. <laughs> bahannya eh bahannya, badannya gede. Ini lucu sih. <laughs> Yang lagi rame di Twitter. Orang Virgon. Bukan. Aduh ini gua lupa mul namanya Ivan Gunawan. Next. Apa nih? bentar bentar ya bentar dari ulang dari ulang last weekend when you weren't answering my calls I want to a party with Brian and I went home with him and I slept with him yeah I know it happened <laughs> jadi ini mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu dan ku sendiri pun udah tahu nih Tadi ada sepasang suami istri ikut acara reality show di mana si cewek mengakui bahwa dia selingkuh sama sahabat si suaminya dan suaminya udah tahu. Mari kita saksikan apa jawaban sang suami. Oh. What? Iya you know? yeah, yeah. gue tahu. This all out. Oh. <laughs> <laughs> Itu gue yang rencanain, bukan ngerencanain sih. Temennya kayak kasih tahu ke gue gitu but do you mean, I mean you planned it out. ya dia yang merencanakan itu well Brian bet me 50 bucks and a pack of cigarettes <laughs> dia dapat 50.000 dollar 50.000 dollar atau 50 dollar ya 50 dollar kayak deh atau 50.000 dollar sama sebungkus rokok atau slob kayaknya ya atas coba next itu cara menguji kesetiaan pacar kalian atau teman-teman kalian atau pasangan kalian ya itu boleh banget di dimana kalian kalau menguji udah menguji kita tahu akhirnya dia setia atau enggak dan kita dapat 50.000 dan rokok sebungkus ditukar ditukeran bininya dituker sama rokok dan 50000 atau puluh 50000 apa anda tuh terserah dah coba tulis di kolom komentar fifty box itu berapa Oke lanjut jing Tyler gulung <laughs> kenapa Tyler Harusnya kan telur Bang Bang weh tangan lupis lagi pis Ini pengikutnya siapa nih? pengikutnya ha pengikutnya John Lennon atau pengikutnya apa lagi sih di situ Bob Marley ya mana lu tapi kayaknya Bob Marley nih matanya mata-mata menggele dia <laughs> ini aja tipe taylor anjing jahit telor dia bu jahit gulung gimana sih anjing hebat. ini apa nih nanti malam kalau jemput aku naik astrea aja ya soalnya enak getarnya sampai hmm, baca sendiri tuh malas gue baca yang kayak gini kayak gini nih oke okay, next janganlah kalian mencela mayat karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan login Itu apa nih seperti saya oke okay, next kembali ku datangi tempat ini tapi ku dengan yang lain ini lirik ini banyak disalah artikan oleh netizen netizen di Twitter ya <laughs> di mana video-videonya ke Oyo Kembali ku datangi Oyo tapi aku dengan yang lain sangat relate dengan kehidupannya dia yang terakhir bukan terakhir sih, yang belakangan heboh katanya selingkuh tuh mirip karena sama Ivan Gunawan tadi kan nih cuma ini versi-versi gelap aja tadi kalau Ivan Gunawan tuh versi terangnya ya ketika denger ikomah aku mau sholat eh mau ngapain mau sholat wuuh oke okay. gua ngerti tuh loh gimana sih anda kan sudah lucu. Ini apa lagi nih? Kena perek kayak ini. BTW, ini video kita yang terakhir ya. Ini reaction kita yang terakhir. Apakah lucu? Apakah tidak? Apakah tadi video-video sebelumnya sudah lucu ataukah tidak? Mari tulis di kolom komentar. Mari kita berdebat di kolom komentar. Kita katain. Kita katain jadinya sih, kita saling mengata-ngata ya. Apakah lucu, apakah tidak, apakah biasa saja, apa kurang anjing, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Coba tulis di kolom komentar. Langsung play. Uang tidak akan membuat kamu menjadi bahagia. Ke derajat Arab anjing. ada yang mau gua tunjukin ini. Ini makin banyak banget nih abang-abang. Padahal awalnya tuh Mbak Indomart atau Alfamart, Abang-abang In Indomart, Abang-abang Alfamart ini sudah mulai merambah ke dunia bensin ya. Abang-abang Pertamina ikut-ikut pargo ya atau joget-joget tiktok ya Ada yang di pinggir jalan ada yang ah macam-macam dah salah satunya nih joget-joget begini -joget Aneh banget dah. kenapa sih orang-orang pada doyan banget anjing Menggunakan seragam-seragam pekerjaan lalu joget-joget tiktok Apakah langsung viral? Apakah mereka ingin viral atau apa sih? Coba tulis di kolom komentar mana menurut kalian yang paling lucu dan bagaimana tentang anak pejabat yang belakangan suka ngeroyok-royok orang? Oke segitu aja video reaction kita kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian dapat bahagianya, dapat five lucunya, dapat bisa ketawa sama saya. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Jangan lupa di kalau akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. Gue Raffi Asti. Cabut dong. Cueks!